Haji Megi Zakaria bin Salim Abdullah, dikenal luas dengan Megi Z yang lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Seorang penyanyi dangdut senior yang juga pernah bermain di beberapa judul film era 70-an. Ia mencapai puncak ketenaran saat menyanyikan lagu Sakit Gigi Ciptaan Obi Mesak pada tahun 1990. Lagu-lagu yang dinyanyikannya hampir semua menjadi hits, seperti Benang Biru, Anggur Merah dan juga Jatuh Bangun. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, Meggy Z meninggal dunia akibat serangan jantung.